Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Pak Le Channel Di video kali ini admin mengupload video yang sedang trending di Jagad Maya Atau di sosial media Nah sebelum kita lanjut Seperti biasa klik tombol subscribe nya Dan berikan komentar komentar positif Untuk membangun channel ini Agar kedepannya semakin berkembang Oke baiklah, di sini admin sudah merangkum beberapa fakta yang terjadi yang sudah menghebohkan dunia maya Di sini admin sudah mengutip dari beberapa sumber yang terpercaya Nah baiklah, inilah beberapa fakta yang akan admin ulas Mohon disimak agar tidak salah paham Fakta pertama Kabar menggejutkan datang dari penyanyi Islami Isa Sabian. Vokalis grup musik Sabian Gambus ini tiba-tiba diterpa isu dengan tudingan sebagai pelakor. Isa dituduh menjadi selingkuhan dari keyboardisnya sendiri. Rumor tersebut berawal dari screenshotan percakapan seorang netizen yang diunggah oleh akun gosip @mamaminingir. Dalam unggahan tersebut, terlihat isi pesan Instagram yang mengaku sebagai sepupu dari istri Ayus. Terkenal karena suara merdu dan paras yang memikat, Nisa Sabian tiba-tiba kini diterpa isu yang tak sedap. Hal ini berawal dari unggahan seorang netizen yang mengklaim. Ada hubungan terlarang yang terjadi antara Nisa dan sang keyboardis Ayus. Akun yang mengaku sebagai sepupu dari istri Ayus itu mengatakan bahwa hubungannya dengan Nisa sudah terjalin selama bertahun-tahun. Tak hanya netizen, beberapa deretan artis papan atas dan artis tiktokers juga ikut menginjir kasus Nisa Sabian, dikutip dari laman facebook.com. Fakta yang kedua Lelah akan sikap sang suami yang tak setia Istri Ayus juga disebut-sebut Telah melayangkan gugatan cerai Terhadap laki-laki yang telah memberikannya Dua anak tersebut Dugaan isu pelakor yang menimpa Nisa Seakan berkuat dengan unggahan dari Instagram milik istri Ayus Riri virus Gara-gara hal ini Instagram Nisa pun diserbu oleh para netizen. Bahkan, kolom komentar dalam Instagram Dara berusia 21 tahun tersebut dipenuhi dengan komentar negatif. Sebagian besar netizen meninggalkan komentar seragam yang membahas tentang gosip tersebut, dikutip dari suara.com. Fakta yang keempat, tak hanya menyerbu Instagram Nisa, Netizen juga mendatangi media sosial istri Ayus, Riri Virus. Dalam Instagramnya, Riri terlihat cukup sering membagikan momen bersama sang suami dengan caption yang romantis, yang mengejutkan. Riri sempat menulis caption tentang perempuan perusak rumah tangga. Fakta kelima, telah beredar klarifikasi dari ayus sang keyboardis Sabian yang isinya permohonan maaf serta khilaf dengan hubungan yang dijalin oleh Isa Sabian. Dan juga telah beredar Isa Sabian bersumpah di atas Al-Quran. Selain di atas Al-Quran, Isa Sabian juga bersumpah di depan sang ayah sambil menangis. Dikutip dari youtube.com Baiklah, itulah beberapa fakta yang admin ulas dari berbagai sumber yang terpercaya. Bagaimanakah pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah ini dengan pemikiran yang positif. Oke, baiklah cukup sekian video singkat ini. Lebih kurangnya admin minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.